Apakah kalian masih ingat dengan hukum rimba? Di mana hukum tersebut berbunyi yang kuat akan berkuasa Maka dari itu, hewan-hewan predator besar seperti singa ataupun harimau akan menjadi raja hutan Kalau di air, hewan seperti buaya yang akan berkuasa Sebab, buaya adalah hewan pemaksa yang ditakuti banyak binatang lainnya Bahkan buaya sering terlihat berkelahi dengan ular saat mereka bertemu namun dapat apa jadinya kalau buaya bertemu dengan kucing? Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Beredar sebuah video yang diunggah oleh akun Facebook Udile, di mana rekaman yang berdurasi sekitar 50 detik ini menunjukkan bagaimana seekor kucing bertemu dengan buaya. Awalnya, buaya tersebut muncul dari dalam air. Tampaknya si kucing terlihat waspada dan mengeluarkan suara khasnya yang menakut-nakuti buaya. Kemudian buaya itu tampak mendekati kucing untuk menantangnya. Namun si kucing tak kenal takut. Malah balik melawan dengan mengarahkan cakarnya ke moncong buaya. Sontak buaya ini takut dan malah kembali ke dalam air. Ternyata perlawanan si buaya tak habis sampai di sana. Dua buaya pun kembali ke daratan untuk mendekati si kucing. Sepertinya para buaya tersebut sudah tidak terima dengan perlakuan si kucing. Lantas buaya itu meminta bantuan buaya lainnya untuk menantang kucing tersebut Meskipun ada dua buaya di depannya, kucing hitam ini tak gentar Dia terus megeong dengan keras dan menunjukkan taringnya Kucing itu berusaha membuat takut dua buaya tersebut Begitu si buaya mendekat, kucing hitam ini langsung mengarahkan cakarnya kepada buaya Buaya itu pun kaget dan langsung masuk ke dalam air Wah, ternyata kucing lebih ganas ya dari buaya, hahaha Baru satu jam diunggah, video ini telah mendapatkan lebih dari 370 ribu tayangan dan ribuan like serta komentar dari para netizen. Tahukah kalian sob, kucing merupakan hewan domestik sejenis mamalia kardiovora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing besar seperti singa dan harimau. Ada lagi nih sob, salah satu kejadian di kebun binatang Jaipur, India. Ketika seorang pengunjung sekaligus fotografer merekam sebuah pertarungan seekor kucing yang berhasil memukul mundur sang buaya tersebut. Wah, gimana tuh? Penasaran bukan? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. Itu mengatakan mereka melihat seekor kucing mendekati air Yang dikira itu adalah seekor tikus yang sedang terjebak di dalam air Namun setelah mereka lihat dan merekam ternyata bukan seekor tikus Tetapi seekor buaya yang menyebul dari air itu Mereka kira itu akan menjadi saat-saat terakhir kucing tersebut Namun tak disangka, ternyata kucing itu memilih untuk melawannya menampar moncong buaya sebanyak dua kali dengan cakarnya itu merupakan hal yang unik sekaligus menegangkan setelah bertarung beberapa menit pada akhirnya kucing yang berada itu berhasil mengalahkan buaya tersebut dan kucing itu selamat tanpa terluka sedikit pun nah bagaimana menurut pendapat kalian? jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar